Kali ini saya mau coba mancing lagi di sungai besar Bro, bersama rekan-rekan saya di Sungai Mempawah tentunya. Mempawah mana Bang? Nah ini tempat kami sewa kendaraan sungai Bro. Dan teman saya udah turun di bawah. Oke Bro, kita jumpa di spot aja Bro. Lanjut Bro. Eh hey, oh track bro ikan nice. oke okay, bro lanjut bro tarik bro lanjut bro. iya yeah. uh -huh. bro uh huhih uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. kalah saing gitu. uh -huh. uh -huh. no leis cool, nice. <laughs> yon yon, yon. <laughs> Oke, okay. guys. Ikan <laughs> <laughs> Halo, Bro. Teman udah strike nih, Bro. punya mm -hmm. Bro. Uh -huh. juga, bro. Strike, Bro. Strike, bro. Uh -huh. ya, bro. Tuh, bro. bro. Lumayan. Lumayan, Rata-rata -oh, -oh. lais, -tad Bro. Man udah strike kan baung duluan, Bro. Oh, pemancing senior. Asyik, ngahi-ngahi sih. Tak atap palaga. Di pemulane sih. Kok penangkatané biar enggak sampai pulas madan laga. Tumannya pemula. Oh, strike, Bro. Wui, nangis sote weh, Bey. Nih, Nah, ini dia, Bro. kawan strike lagi, Bro. Kakang, Bro. Kakang strike. Guys. Ini namanya ikan numbles, nih guys. Kada kami ini namanya si lais, entarlah kada kak kita, Yung. Oke, okay, lanjut, Bro. Oh. Yes ninggot. Huuy. <laughs> <laughs> <laughs> eh, <Dapat> siang, <laughs> nih. Ditimbang tangannya, Bro, bisa Bro. <laughs> <laughs> Dati -dati, bro. Kita lagi. Nah, bro. Wuih, bro. bro. bro. bro. kawan lagi Bro. Biar gantanya, Bro. Ini adalah reponya Yuka, makin ramai rami dari gantang. <laughs> Ada agak riuh. Sedang, Bro. Bro. Teman strike lagi nih, Bro. Bro. Oke, nice. Rawai ya, ya, kan? Oke eh, sapit lagi, Bro. Hui. Oke, Bro, strike. Lepas ya. Dap, Bro. Lanjut, Bro. Asik, Bro. Ini namanya ikan tibaung Bro. Ikan Halo, Bro. Strike lagi kita, Bro. Tadi banyak yang gak terekam, Bro. Soalnya memori penuh. Oke, Bro. Lanjut, Bro. Semoga ada tambahan dari ikan yang ini, Bro. Ini namanya ikan. Lihat Bro. Buhing, Bro. Ikan Bro, 13 Bro, kecil, Enak. Cek. Oke, Bro. Lanjut. Cuman strike ini, Bro. Wui, anak ah, pasir-pasir. Strike lagi yang di belakang, <laughs> hahaha. Strike bro, lumayan ah, lah bro. Ikan ah, keting bro. Wui, rasa-rasa lumayan lah bro. Kau nang mau lah. Hari ah, ah, <sih> lagi sudah di sini. Aku sudah di sini. Aku sudah di sini. Aku sudah di sini. bro. sudah di sini. Aku sudah di sini. Aku sudah di sini. bro sudah di sini. Aku sudah di bro anaknya, oke, bro. lanjut bro, bro. <tuk> <tuk> Strik, bro. <tuk> Di we, sampai, oke okay, bro, mancing kali ini kita akhiri dulu, dan hasilnya lumayan lah, bro, dua ekor ikan baung dan ikan lainnya bro.